Uh, baik, dari slide ini sebenarnya kita bisa bisa mengetahui bahwasanya bagaimana sih memanajemen uh, candu. Tapi sebenarnya candu juga tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Wiwin, bahwasanya Dr. Tri Winardi atau Dr. Wiwin bahwasannya uh, bisa disembuhkan juga, atau mungkin bisa dikurangi. Kenapa sih kita kecanduan gadget atau candu gawai yang jadi masalah utama kita itu menduduki dari rata-rata ranking di dunia atau rata-rata di dunia? Bahwasannya setiap hari, setiap hari ya, XD, setiap hari ketika di dunia mengakses atau menggunakan gadget atau menggunakan internet itu berada di kisaran waktu 6 jam 43 menit. Sedangkan posisi Indonesia itu berada di top 10 atau di 10 atas, berada di atas rata-rata dunia, yakni di 8 jam 759, sedangkan rata-rata di dunia 6, lebih 43 jadi ini jadi pertanyaan kenapa ada untungnya juga ya Bapak Ibu, untungnya ekonomi e-commerce juga tumbuh positif juga kekurangannya mungkin kita jadi ini ya, tidurnya kadang juga telat dan terlambat dan tadi juga disampaikan oleh Dr. Wiwin juga ya, terkait mata ini untuk yang waktu hari uh, waktu yang kita gunakan per harinya untuk mengakses internet kira-kira tadi 8 jam. Kemudian kalau yang tadi internet sekarang kita ke sosial media juga. Dan yang mengherankan juga, bukan mengherankan ya ini juga kita sekarang juga berada di posisi teratas top 5 besar dunia. Ketika rata-rata uh, di dunia adalah 2 jam 24 menit. Dan di kita adalah di tiga jam 26 menit, jadi kita di atas satu jam dari rata-rata dunia ketika dunia mengakses sosial media kita di atasnya, kita kayak over gitu ya juga. Makanya sosial media tidak heran tumbuh sangat positif di uh, tumbuh dalam artian positif ini artinya grow-nya cepat grow pengguna, grow pengguna termasuk misalnya uh, berapa pengguna di Indonesia menggunakan sosial media seperti Instagram termasuk TikTok juga TikTok berkembang sangat cepat sekali di Indonesia karena dipengaruhi oleh ini. Jadi ketika para developer-developer atau uh, yang ingin menciptakan produk teknologi, mereka melihat dulu nih pasar-pasar yang kira-kira bisa dimasuki dengan cepat dan salah satunya adalah Indonesia. Ternyata di negara mana saja ternyata adalah negara-negara yang berkembang seperti Filipina, Kolombia, Brasil, Nigeria, Indonesia, Meksiko sedangkan ya Bapak Ibu, sedangkan Bapak Ibu ketika kita melihat nih di paling kanan setelah dari worldwide rata-rata dunia, Singapura, Cina dan yang lainnya itu berada di sebelah kanan dari grafik ini. Termasuk UK, Belgia, Denmark dan Jepang itu ada di 45 menit. Jadi kenapa alasan mereka bisa produktif ya? Termasuk mungkin mengurangi sosial media juga dengan tepat jadi ketika, ini juga menjadi bisa menjadi acuan developer atau perusahaan untuk menciptakan teknologi pasar yang tepat juga dan bagaimana mereka bisa melakukan strategi yang tepat. Ini adalah rata-rata, kalau tadi internet, ini adalah pengguna di sosial media. Kemudian, gawai sendiri bahwa Ibu sudah paham ya terkait perkakas atau alat yang untuk menunjang komunikasi. Kemudian, langsung saya agak cepat, Kemudian, ada penelitian juga terkait dengan penggunaan gawai atau kecanduan dari uh, Society of Radiology di Amerika Utara. Mereka mengungkapkan, nih, sampelnya dari remaja, nih, dari sampel remaja tadi diambil, kemudian uh, dilakukan sebuah survei mendalam dan juga observasi. Ternyata, skor yang memiliki skor tinggi itu ada di beberapa hal, seperti di depresi, gelisah, insomnia. Susah tidur, kemudian impulsif tindakan yang tak tertahan Misalnya pengen melakukan sesuatu yang tak tertahan atau apa gitu Kemudian kehilangan minat hidup Ini adalah survei atau penelitian Penelitian dan observasi di Society of Radiology di Amerika Utara Kemudian kemudian ini ada penelitian juga nih dari di New York juga Di Rensselaer Polytechnic Institute Terkait e, cahaya ya, cahaya gawai ini dapat mengganggu siklus tidur. Jadi dapat menurunkan kadar hormon melatonin itu kurang lebih di 23%. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan gadget usahakan handphone ketika asik di malam hari usahakan untuk e, menjauhkan ya agak jauh biar tidak. Atau kemudian e, kurang lebih misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum tidur sudah mulai agak dijauhkan atau mungkin tidak terus dipegang. Ya, memang susah ya, tapi memang harus pelan-pelan ya Agar kenapa? Agar kadar melatonin atau hormon di dalam tubuh itu tidak terus berkurang Ini bukan saya yang menyampaikan, ini ada sebuah riset ya Bapak-Ibu Jadi memang saya ambil dari riset-riset atau penelitian kemudian saya sampaikan juga Kemudian apalagi? Ini kemudian ada juga ciri-ciri uh, kecanduan gawai Yang diungkap oleh republika.co.id Jadi ada untuk anak ya, seperti anak itu kalau udah istilahnya kecanduan gawe atau ini freak istilahnya mereka itu lupa tanggung jawab. Kadang udah malas mandi, mereka kadang juga kesul ya ada yang memukul orang tua, tidak mau belajar, tidak mau ma'am -ma atau makan. hingga Kemudian eh, ini ada juga beberapa video, Bapak-Ibu boleh search nih di Youtube juga terkait video kecanduan gawe. Ada juga dari CNN. Habis ini juga ada beberapa, juga nanti bisa saya share linknya juga. Kalau ibu bisa lihat, ini tentang ada juga tentang kejiwaan ya, ada motorik halusnya terganggu, bicara lebih terlambat, nanti boleh ditanyakan atau didiskusikan juga karena di sini juga ada dokter Wiwin juga ya, dokter Wiwin, dokter mata juga termasuk bagaimana mereka seperti tadi bicara juga terlambat, jadi korban bully. Untuk yang ini belum ada penelitian secara spesifik, ini ada hanyalah sebuah video yang ditayangkan oleh CNN. Kemudian ada video lain juga, video lain juga oleh INews juga, ini terkait kecanduan gawai pada anak, kemudian akibatnya apa sih? Jadi ada anak yang kecanduan di mana Uh, kunjungan psikiatri anak ini lebih dari lima orang ya, dengan status waspada di rumah sakit Cisarua. Terus, pasiennya itu 10-12. Ini juga, Bapak Ibu boleh uh, di YouTube juga bisa jadi, mungkin harus dikurangi atau tidak terlalu over memberikan HP atau gadget ke uh, anak full 24 jam. Karena kenapa mentang-mentang pandemi atau mentang-mentang work from home atau uh, studi uh, ini ya, belajar dari rumah kita membiarkan full, tidak ya, karena kasihan dari anaknya nanti. Kemudian ini ada yang sampai matanya juga kena juga, dari intisari.grid.id. Dia eh, anaknya yang terkena sindrom juling juga, separuh juga ini, yang sebelah bagian kanan. Kemudian apalagi, apalagi yang harus dilakukan atau yang harus diwaspadai bentuk eh, perkembangan anak ya, di sini nanti juga boleh dibantu sama Mbak Sura karena dari aspek psikologi juga. Ada radiasi, obesitas, gangguan penglihatan tadi, kurangnya kemampuan berbicara. Istilahnya dapat mengakibatkan keterlambatan berbicara. Ini ada sebuah riset dari American Academy of Ped Pediatrics di websitenya di theasianparent.com. Kemudian juga sulit konsentrasi mungkin dengan adanya multitasking tadi. Multitasking tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Sura. Juga, kemudian bahayanya apalagi, oh tidak, kalau ini selanjutnya, bagaimana kita belajar dari negara lain, dari tiga negara ya, dari Korea Selatan, Jepang, dan juga Cina. Bagaimana sih, Korea Selatan, mereka bisa, walaupun maju kecanduan gadget, tapi mereka bisa melakukan sebuah inovasi atau melakukan cara-cara agar anak-anaknya ini tidak terus-terusan mengakses cecit atau gawai, Di Korsan sendiri ada kampung detoksifikasi. Jadi modelnya anaknya anak-anak itu diajak ya tiap uh, hari weekend ya. Weekend seperti Sabtu Minggu diajak bermain ke alam bebas. Kemudian ada juga tenaga ahli untuk dilibatkan juga untuk terapi ini biasanya anak-anak yang sudah kecanduannya tingkat-tingkat tinggi ya. Karena di Korea juga anak-anak uh, juga suka nih sama sih sebenarnya masalah di seluruh dunia ya. Terkait kecanduan gawe atau gempuran gadget tadi itu Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika anak-anak dilakukan atau diajak ke camp detoksifikasi Dari yang sebelumnya nih, sebelumnya 7-13 jam per hari Kemudian sesudahnya itu tinggal 1-2 jam per hari Itu untuk yang di Korea Selatan tempatnya para OPA dan Eoni. Kemudian kalau yang di China, di China ini terobosan di China ini modelnya melakukan koneksi atau integrasi dengan nomor KTP, nomor induk KTP. Jadi misalnya kita nih mendaftar game-game yang dari China seperti Tencent Group, Mobile Legend dan teman-temannya, Riot uh, Red Game, ada League of Legend, kemudian seperti Free Fire miliknya si grup Garena dan teman-temannya itu untuk yang dari Cina ya, yang dari Cina ketika mendaftar mereka akan terkoneksi dengan untuk verifikasi KTP atau nomor induk. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi ini anak usianya berapa sih. Terus kemudian setelah diverifikasi amat, apa tujuannya? Setelah diverifikasi, kita jadi tahu oh ketika oh ternyata yang bermain anak di bawah umur nih, masih 5 sampai Uh, 7 tahun atau masih belum sekolah dasar atau masih di bawah 12 tahun dan mereka akhirnya di, uh, dibatasi perharinya 1-2 jam dan uh, boleh agak lama mungkin di weekend ya di hari weekend, Sabtu atau Minggu dan ini ada untungnya anak-anak jadi berkurang kecanduannya, tetapi ini ada kekurangannya juga untuk perusahaannya perusahaan seperti Tencent dan yang lain lainnya juga sahamnya turun. Kenapa? Karena anak-anaknya sendiri tidak mengurangi bermain tadi. Jadi ketika mengurangi bermain tadi, ada positifnya ketika anak-anak uh, kininya naik, maksudnya mereka tipe, uh, kecanduannya berkurang, tetapi Tencent juga berkurang dari sahamnya, dari indeks harga sahamnya Tencent dan teman-temannya yang grup juga berkurang di cinanya ya kalau di luar masih seperti Indonesia juga masih stabil karena Indonesia salah satu pasar yang sangat diminati oleh dunia untuk lempar game-game online juga jadi eh, sebenarnya langkahnya gimana sih biar anak-anaknya juga bisa produktif dan jadi sesuatu boleh diarahkan bermain atau mengenalkan coding coding atau pemrograman dari dini Tujuannya, oh anak suka main game, gimana ya? Misalnya, lay atau uh, gear jadi jadi uh, hobimu ini bisa jadi sesuatu. Misalnya jadi game juga. Game-game lucu-lucuan lah, nggak usah berat-berat seperti flypaper atau yang istilahnya tebak gambar atau game-game yang istilahnya masih muda dan anak juga dilatih juga agar, agar tidak jadi konsumtif juga. Ini yang diterapkan juga oleh Cina korsel juga. Kalau yang di Jepang, Kemudian di Jepang ini beda. Mereka menciptakan casing atau pelindung khusus smartphone untuk membantu orang tua untuk mencegah anak, -anak kecanduan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tua bisa membatasi waktunya. Membatasi waktu. Dan orang tua juga paham nih, ada informasi, pesan, notifikasi ketika ada kejutan fisik seperti kecelakaan. Ada ternyata anak HP-nya jatuh, anaknya nggak tahu kemana. Terus misalkan, ada informasi yang kadang anak juga nggak notice atau tidak melihat informasi tersebut. Di dalamnya ini bagaimana sih? Di, detek, uh, di dalamnya itu terdapat detektor gerak seperti otomos, kemudian juga satu melekat ya. Bisa dilepasnya dengan obeng tertentu ya. Si anak juga tidak bisa melepas. Ini ada inovasi yang dari Jepang sendiri. Jadi memang di beberapa negara yang sudah maju, mereka menerapkan beberapa inovasi-inovasi itu. Kemudian apalagi uh, ini adalah untuk manajemen gawai ya. Kalau untuk anak adalah mengaktifkan kontrol orang tua. Jadi orang tua memang harus terus mengontrol, memantau aktivitas anak. Kemudian gadget tidak terus diberikan serta lagi loh. tak belikan HP wes gai-gainan atau kamu pakai bebas nonstop enggak. Tapi uh, Dek saya pinjamkan ya satu jam. Adik harus rajin belajar. Jadi tetap masih harus dipantau. Kemudian juga tidak serta merta seperti dimanja, kemudian dienakkan sekali juga. Kemudian juga yang paling penting adalah memperkenalkan pada buku ya, tidak harus HP, ada buku-buku yang non digital agar matanya tidak capek juga. Seperti buku-buku e, dongeng bacaan, agar juga budaya membacanya juga meningkat. Kemudian apalagi. Kemudian adalah membatasi waktu penggunaan gawai. Jadi salah satu sebuah riset juga di Manchester University itu ada maksimal ya, maksimal untuk per hari itu adalah 4 jam 17 menit. Ini sama yang dilakukan oleh riset tadi oleh salah satu tadi grafik yang pertama saya tampilkan bahwasanya Indonesia ini di atasnya rata-rata dunia. Bahkan masuk di untuk sosial media masuk di lima besar di atasnya rata-rata dunia. Pengguna sosial media per, per harinya tiga jam lebih Indonesia, 3 jam 30 sekian menit. Dan di untuk pengguna internet juga di atas rata-rata dunia. Memang kita ini ya bahayanya. Jadinya apa? Jadinya kurang bisa produktif ya kekurangannya. Ada beberapa riset yang Bapak-Ibu juga bisa nanti bisa lihat ya di Jurnal-jurnal efeknya apa, jangka panjangnya. Kemudian jangan di kamar tidur ya, anak dikasihkan. Kenapa? Agar uh, orang tua bisa memantau dan melihat. Kemudian ajak anak bermain di luar ya. Kemudian diajak di alam terbuka. Sama tadi mengenalkan coding sejak dini atau mengenalkan bahasa pemrograman yang ringan ya. Yang ringan dan tujuannya anak juga biar, bukan, uh, bukan hanya untuk, Bermain game saja, tapi juga mulai bisa memproduksi sesuatu. Seperti game sendiri yang mereka senangi. Kemudian kalau keuntungannya mengajak anak bermain di luar apa? Banyak ya, ini adalah untungnya bebas bermain, pengembangan otak, vitamin D, dan yang lain-lain. <tuh> Kemudian ini ada aplikasi ya, Bapak-Ibu. Ada beberapa yang, Bapak-Ibu bisa download seperti Kit Place by doer, Terus kemudian ada Kakatu Parental Control. Uh, searching aja di Google Play Store. Judulnya adalah Parental Control. Atau Parental Control yang untuk manajemen HP. Atau langsung Parental Control gitu bisa. Jadi anaknya nanti ketika uh, ketika kita mengisalkan ini ke HP anak kita. Kita bisa memantau misalnya berapa jumlah jam yang bisa kita gunakan. Atau aplikasi apa saja yang bisa diakses. Ada beberapa tipe handphone ya yang bisa langsung melakukan fitur konfigurasi seperti eh, apa aja sih yang aplikasi boleh dibuka anak. Seperti kalau yang sekarang kita bisa mengakses dengan YouTube Kids ya. Jadi anak-anak hanya bisa menonton YouTube Kids yang mana video ketika anak-anak tidak sengaja mengakses video yang di atas usianya atau video yang Berbahaya dalam tanda kutip ini, anak-anak uh, tidak sampai muncul video-video tadi. Contohnya YouTube Kids. Kemudian apalagi ya. Instagram juga bisa dibatasi waktunya juga atau TikTok juga ya. TikTok juga. Bapak-Ibu memang harus melakukan kontrol. Kemudian ini ya, parental control. Kalau yang ini adalah screen time. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan atau waktu yang digunakan oleh Bapak-Ibu bukan hanya anak-anak ya, Bapak-Ibu ketika mengakses HP. Jadi sebenarnya bukan hanya kita menginstal dari pihak ketiga atau third party kita juga bisa melihat seperti di Instagram kan ya jumlah jumlah waktu yang kita gunakan screen time uh, ada juga di HP ya seperti ketika saya menggunakan Huawei itu berapa menit sih yang sudah kamu lakukan dan aplikasi apa aja yang uh, sudah kamu buka Misalnya saya membukanya selama tiga jam dan top top 3 atau top e, aplikasi yang saling-saling saya gunakan adalah e, YouTube e, Medsos ternyata benar ininya misalnya ya itu dan ternyata benar. Kalau kecanduan sosmed juga saya. Makanya juga harus dikurangi juga. Kemudian e, ini ya. Kemudian untuk orang dewasa jangan digunakan gawe untuk zombie cek. Jadi zombie cek itu dikit-dikit ngecek HP. Gimana ya, kok nggak dapat notif? Ya, dia nggak baca mesanku, cuma centang satu, gelisah. Ya, gimana nih? Belum di-reply uh, reply atau dibales Ya, belum di-ini-ini di lagi lah. Kayak dikit-dikit gitu. Jadi kayak gelisah karena tadi, misalnya ada pesan yang belum ditanggapi seseorang ya udahlah biarin mungkin dia juga sibuk atau apa kita tetap produktif fokus dengan apa yang harus bapak ibu lakukan jangan menjadi uh, zombie check atau dikit-dikit ngecek HP apalagi ketika zombie check yang mau bobo atau yang mau tidur mau bobo aja udah zombie check juga zombie check buka Instagram buka tiktok lah kali ini yang lagi uh, trending atau ini FUP ini nih video ini, ini yang lagi HP, ternyata adalah yang metodasi Aku pengen ini gitu Enggak juga ya, harus Bapak Ibu jangan Ini juga, biar produktif Kemudian Apa lagi ya, ini adalah tadi Disampaikan oleh Mbak Sura juga Jadi Google juga udah Melaunching teknologi sama uh, dengan nama Wellbeing ya, Google Wellbeing. Google Digital Wellbeing Ini di pengaturan giveaway Android juga ada Kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu boleh mendownload teknologi ini di Playstore atau iOS. Tujuannya untuk mengatur uh, kesehatan digital tadi. Berapa sih waktu yang Bapak-Ibu gunakan untuk menggunakan gadget perharinya, aplikasi apa saja yang Bapak-Ibu buka, dan Bapak-Ibu kecanduannya di, di mana saja. Selain tadi, selain digital well-being, Google Digital wellbeing ada juga screen time ya, boleh di-download. YouTube juga memberi tahu juga kok waktu yang habis digunakan kemudian Instagram juga ada screen time ya. ini juga, kalau ini adalah forest ya, ini adalah mencatat lamanya waktu, kalau yang ini tujuannya untuk biar uh, fokus ya, Bapak Ibu ketika uh, uh, HP-nya tetap dinyalakan pakai forest forest didiamkan, bahwa Ibu melakukan aktivitas lain, misalnya mengerjakan tugas masa atau apa, jadi fokus gitu, atau melakukan sesuatu hal yang kira-kira tidak terkait atau menggunakan sosmed secara ini tapi saya juga menyampaikan bahwa sosmed itu tidak jahat, ya, tidak buruk, tergantung ke kitanya juga. Dengan sosmed pun kita bisa menghasilkan duit, ya, bisa endorse juga, bisa juga dari beberapa faktor. Jadi sosmed itu tidak jahat atau tidak buruk, semuanya kembali ke personalnya sendiri-sendiri, bagaimana manajemennya. Jadi ini ada beberapa teknologi dari tadi, seperti digital wellbeing, ada juga screen time, ada forest, Kenapa? Karena saya dari basicnya teknologi, teknologi informasi Jadi saya akan membantu Bapak Ibu mengenakan teknologi-teknologi yang langsung bisa di-download dan bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Termasuk juga plan manajemen, to-do list, mana aja yang bisa Bapak Ibu terapkan dengan cepat dan bisa produktif ya Karena memang di rumah memang banyak sekali gangguan Kemudian ini ada Sepertinya ini sama sih, ini juga pengaturan waktu juga. Demikian, Mbak Rani. Demikian, Bapak Ibu. Oke, jika ada baik. pertanyaan, mohon maaf ya, nggak cepat sekali. Takutnya. <tuh> ya, nggak terasa ya waktunya berlalu begitu aja. Oke. Langsung aja ya, kita ke sesi tanya jawab tadi. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk Mbak Surawati. Yang pertama dari Ibu Ian Riani. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, gimana sih cara...